Hai, balik lagi sama Shannon I know I'm a mess. Aku hari ini mau get ready with me singkat aja. Soalnya perginya juga nggak terlalu gimana-gimana. Cuma mau belanja foto-foto dikit. Sekalian scores aku mau story time juga. Uh, tentang apa yang bikin aku trauma ke gym sendirian. But first of all, aku mau pakai soft line dulu. Soalnya... Hai ini pandangan gue blur banget eh uh, aku pakai nya ilustro ilustro yang one day now I can see oke okay, let's start skincare dulu deh <tuh> jadi tuh ceritanya Dulu aku tuh sebenarnya biasa aja sih dulu aku nge-gym eh uh, sendiri ya. Aku biasa kalau nge-gym sendirian because aku tinggalnya juga sendirian. I don't have gym friends gitu loh. Well, I think I'm gonna be very bad at doing this kind of video soalnya nggak bisa doing something with ngomong gitu. Jadi tuh waktu itu aku tuh nge-gym di salah satu gym di dekat rumah aku lah ya. Ini aku pakai serum something yang Nanya sih namanya 10% Nah di gym itu aku tuh pakai PT Karena um... Pertama gue sendirian Terus kayak gue pengen lebih paham alat-alatnya Dan latihan-latihannya gitu loh Jadi, waktu itu tuh gue pakai PT Pakai PT nya tuh cewek Simply because gue gak nyaman Kalau sama lawan jenis sama PT itu tuh latihannya tuh cuman ya seminggu mungkin tiga kali deh kalau nggak salah seminggu tuh cuma tiga kali nah kadang-kadang tuh aku pengen latihan sendiri gitu jadi kayak seminggu empat kali atau lima kali gitu aku latihan sendiri gitu di luar yang sama PT nah jadi waktu itu tuh aku lagi latihan sendiri nggak sama Piti kan lagi nggak jadwalnya Piti aku latihan sendiri terus aku being the introvert I am aku ini aku tuh jadi di gym itu aku punya satu spot kayak jadi kayak ada satu spot di pojokan yang itu uh, kemungkinan aku untuk harus berinteraksi dengan orang itu kecil karena di pojokan sunscreennya pakai skin aqua aku mau cari sunscreen apapun selalu kembali ke skin aqua soalnya murah jay brok murah dan bagus, cocok di aku nah terus di spot yang aku yang di pojokan itu, itu tuh aku latihan nah latihannya tuh latihan yang ini loh latihan tricep yang begini nih nah latihan itu gerakan itu tuh aku waktu itu sebenarnya udah tahu cuman dan itu memang gerakan yang dikasih tahu juga uh, disuruh di, di apa ya dikasih tahu untuk aku latih sama PT aku yang cewek itu ini pakai concealer masih sama gue masih punya banyak banget concealer ini nyetok. concealer udah mau habis guys yang ini makanya gue nyetok. Nah, waktu gua uh, lagi latihan itu tuh terus ada sering geter-geter lagi di blend. Yeah. Nah, waktu gua latihan, latihan yang gerakan tricep pakai barbel itu, itu tuh uh, pakai dumbbell sih sebenarnya bukan barbel uh, itu waktu tiba tuh ada satu PT Mas-mas gitulah, PT cowok gitu, dia tuh dateng nyamperin aku. Nah, ini sedikit backstory ya. Uh, sebelum kejadian itu, ada kayak beberapa kali sebelumnya, dimana aku latihan sendiri juga. Dua kali piti cowok yang sama ini, si Mas ini, itu selalu nyamperin aku. Yang pertama itu kasusnya, jadi aku tuh latihan yang... Pokoknya, aku pakai alat, pakai alat. Dia ya, yang aku tahu ini sama PT ku yang cewek itu dikasih tahu, oh settingannya tuh kayak gini nih alatnya. Jadi aku udah tahu, oh kalau pakai alat ini settingannya begini nah terus si piti cowok ini si mas ini tuh tiba-tiba tuh datang nyamperin aku terus bilang kursinya kurang tinggi tuh nah terus sama sama si mas ini ditinggikan kursinya aku pikir ya ya udah ya gue males males males yang kayak berdebat-debat gitu loh jadi kayak ya udah gue nurutin aja abis gue nurutin dia terus uh, didatengin sama piti lain kayaknya piti lain atau sama piti aku gitu loh ada pokoknya ada ada orang lain dateng aku bilang itu kursinya ketinggian jadi gue kayak jadi siapa yang benar atau kayak emang nggak ada yang salah tergantung target ototnya apa I don't know. Terus kasus yang kedua itu gue lagi latihan juga pakai alat latihan yang kayak rowing gitu yang narik-narik begini itu didatengin juga sama si mas Piti itu terus dia kayak apa apa namanya dia kayak ngasih tahu kalau kaki kaki gua tuh harusnya nekuk atau lurus gitu, gua lupa. Pokoknya antara antara, antara dua itu deh harusnya nekuk deh kayaknya. Nggak nggak boleh lurus gitu kaki gua. Nah. Ya udahlah gua turutin aja gitu. Cuma masalahnya selama gua nge-gym di situ yang nyamperin gue tuh cuman satu mas itu doang. Nggak ada orang lain yang nyamperin gua gitu loh. Maksudnya uh, di gym itu tuh gua tahu ada orang lain, ada mas-mas lain juga kok yang kayak yang, yang, yang gue sering lihat Disitu tuh ada piti lain juga Yang sering nongkrong Sering latihan sendiri gitu Biasa pitikan kan Dia tuh sering nongkrong Tapi dia gak pernah nyamperin gue gitu loh Nextnya aku pakai blush Aku pakai ini Rose all day Yang Woos all day I cheek you part Nah balik lagi Pas waktu gue di pojokan Gue lati lagi latihan lagi, lagi latihan tricep itu Uh, si mas ini kan nyamperin tuh Gue lupa dia ngomong-ngomongnya persisnya gimana Intinya dia tuh mau ngasih tau uh, Kayak gerakan benernya gitu loh Yang which is Gue gerakan itu dikasih tahu sama piti gue Jadi kayak gerakan yang Jadi maksudnya gerakan yang diajarin piti gue salah gitu Atau gimana Ini gue gak terlalu nutupin jerawat-jerawat Bekas jerawat biarin aja lah ya <tuh> langsung pakai powder saja terus si Piti ini tuh ngajakin aku tuh ke depan kaca jadi dia tuh mau nunjukin gerakan tapi dia bukan nunjukin di depan aku tapi dia nyuruh aku ke depan kaca dulu dan aku waktu itu tuh gak nyaman gitu loh kalau di depan kaca Terus kayak merasa kayak diliatin orang aja gitu kalau di depan kaca. Padahal waktu itu jimnya emang-emang gak ramai sih. Cuman kayak I just don't feel comfortable gitu loh. Nah, terus aku bilang sama si masnya, gak mas, makasih gitu. aku Intinya aku udah menolak dengan baik-baik gitu loh nah walaupun aku menolaknya udah dengan baik-baik I don't get it gitu loh si mas ini tuh tetap kayak maksa aku untuk ke depan kaca ngikutin gerakan yang belum dia tunjukin juga gitu loh jadi dia belum belum nunjukin gerakannya tapi dia udah nyuruh nyuruh aku ke depan kaca katanya biar lebih kelihatan atau apa gitu tapi I wasn't comfortable gitu loh ngerti nggak sih guys kayak lu oh, nggak nyaman terus lu udah, udah nolak juga dan itu aku nolaknya tuh sampai kayak dua tiga kali aku bilang nggak usah mas nggak usah gitu loh nggak usah makasih gitu and aku nolaknya juga baik baik kok bukan yang kayak jutek gitu atau gimana aku tetap nolaknya dengan baik senyum juga tapi ya gitu tetap dipaksa sama si mas ini jadi karena udah tiga kali nolak tapi masih dipaksa terus akhirnya aku kayak ya udahlah Ya udah, Mas, aku ikutin ke depan kaca gitu. Nah, terus si Mas tuh nunjukin gerakan-gerakan di gerakannya tuh duduk. It's the same movement gerakannya itu sama, cuman dia pakai satu tangan. Kalau kan, kalau aku pakai dua tangan gitu kan gini, dia cuma pakai satu tangan dan dia duduk gitu loh. Jadi aku kayak, "Man, it's this, it's, it's just the same, the same moves gitu loh." Ini tuh cuman gerakan yang sama cuma pakai satu tangan kalau aku bilateral kamu unilateral it's just it's just that memang kalau bedanya apa bedanya adalah dia duduk dan bebannya jadi lebih berat karena pakai satu tangan terus pas waktu dia nunjukin gerakan itu tuh dia kayak sambil ngomong gitu kan e, gini aja kak pakai satu tangan aja biar lebih kerasa terus sambil duduk aja biar nggak turun turun berok gitu katanya Uh, aku gak ngerti sih, maksudnya kalau turun berat tuh dikarenakan apa tapi setauku kalau emang secara gradual membangun uh, strength, membangun kekuatan kalau memang udah biasa ngangkat beban, pelan-pelan, bukannya kayak langsung angkat berat langsung harusnya aman gitu loh, it's not, bukan terus kayak cewek gak boleh ngangkat berat gitu itu yang pertama bikin aku pissed off sih, karena dia ngomong turun berok itu. tuh kayak, aku selam, aku sebelum ada di gym itu, aku udah main alat, aku udah main beban gitu loh. Jadi, kenapa menyamaratakan bahwa semua cewek itu tidak bisa angkat berat gitu. Terus, yang kedua yang bikin aku kesel adalah dia bilang bahwa disuruh pakai satu tangan aja, biar lebih kerasa. Amin lah, like, uh, dude. Mm, yang merasakan kan saya bukan anda ya. yang merasakan kan saya yang angkat bebannya yang angkat dumbbellnya kan saya bukan anda jadi yang bisa ngerti beban ini terlalu berat atau terlalu ringan atau cukup challenging ya saya pakai egosal supaya lebih gimana gitu bikin egosal, aku sebenarnya udah ada udah ada egosal sih kayak kalo nggak nggak diituin juga udah ada, cuman biar lebih divine maksudku adalah gini loh, aku memilih pakai barbel dengan berat itu dengan berat sekian itu karena aku tahu kalau aku pakai barbel itu dengan dua tangan itu pas cukup challenging untuk aku gitu loh, bayangin kalau aku misal misalnya aku pakai barbel Empat um, kilo ya Misalnya empat kilo buat dua tangan nih Terus kamu suruh aku Angkat empat kilo itu pakai satu tangan Ya itu akan terlalu berat untuk aku lah Dan kalaupun Aku pengen bebannya lebih berasa Mungkin aku juga Bisa tinggal ganti Barbel yang lebih berat aja gitu Tinggal ambil dumbbell beban yang lebih berat Kan itu cuma Alternatif gerakan aja gitu loh Bukan yang kayak Uh, berarti gerakan yang ini lebih bener, gerakan yang ini lebih salah gitu loh kok udah ada piti gitu loh jadi bukan yang kayak aku bikin gerakan ngasal gitu ya memang itu gerakan yang diajarin sama piti aku gitu terus abis itu, abis, abis dia ngomong yang soal turun berwa itu dia kan nyuruh aku buat matakin langsung kan di depan dia gitu dia langsung suruh aku nyoba di situ di depan dia di depan kaca di spot yang dia duduk itu. Terus aku nolak karena aku nggak nyaman, aku seneng nggak nyaman itu dan aku udah pissed off karena dia ngomong soal turun berat itu. Dan karena dia udah nolak, dan karena dia udah maksa gua ke depan kaca pada gua udah nolak tiga kali itu. Jadi kayak mood gua udah kayak, aduh, udah nggak mood banget deh. Mau olahraga juga udah nggak mood. Jadi waktu itu gua tolak secara baik-baik secara sekali, sekali lagi gua tolak secara baik-baik uh, Jadi pas waktu dia nyuruh gua praktekin di depan dia itu Gue bilang Gak usah mas lagi Gue bilang gak usah lagi Gak usah mas makasih gitu gua gua always say thank you gitu loh Gue selalu bilang gak usah mas makasih Gak usah thank you gitu loh Setelah gua tolak sekali itu berarti ini yang penolakan gua yang keempat ya dia masih maksa lagi nyuruh gua tetap praktekin di depan dia gua lupa alasan dia apa tapi i wasn't i, I was very uncomfortable gitu loh waktu di saat itu aku bener-bener nggak -bener nyaman gitu loh setelah dia maksa lagi gua akhirnya menolak lagi untuk yang kelima kali dan waktu gua nolak yang kelima kali itu gua sampai harus ngasih alasan-alasan supaya dia nggak maksa gua lagi gitu gue waktu itu kayaknya kalau nggak salah gue bilang gini nggak ah, usah mas, udahan gitu, udahan. Padahal gua masih pengen latihan sih, cuman karena udah nggak mood ya udah, udahan aja lah. Daripada ntar gua lanjut latihan disamperin lagi sama si mas ini ya kan? Mending gue udahan aja Aku nggak ngerti sih Maksudnya kenapa Harus segitu memaksanya Seorang Klien gitu loh Kenapa harus memaksakan Sesuatu yang dia nggak nyaman gitu loh Dan dia udah vokal ya Secara vokal maksudnya gue Gue bukan yang kayak malu-malu Diem doang gitu gimana Gue udah ngomong kalau no I said no jadi Gue ngerti gitu loh, kalau uh, if something like that terjadi lagi, gue harus ngomong apa supaya Supaya si Mas ini just mind his own business gitu. Dan kalau misalnya kalian bilang, Oh itu PT cuman pengen ngebantu aja, itu PT cuman pengen ngasih tahu aja demi kebaikan saya demi kebaikan Shannon gitu, I would say no. Soalnya gue udah nolak, ya. Yeah. Just because you're doing nice, just because intention kamu baik, tapi kalau gini ya kalau misalnya kamu mau ngebantu aku, tapi aku nggak mau dibantu, ya udah gitu loh, nggak usah maksa. Pengen ngebantu, ngerti nggak sih? Kecuali gue pakai alatnya kayak sefatal itu sesalah itu yang bisa bikin gue mati kalau seandainya gue nggak dibantuin saat itu seandainya gue nggak ditegur saat itu mungkin lima menit kemudian gue bisa ada di UGD gitu misalnya, then go ahead lu bisa bantu gue, lu lu bisa tegur gue gitu tapi gue udah nolak sampai lima kali gitu loh gue nolak sampai berkali-kali, bukannya kayak cuma sekali nolak doang Sekarang benerin rambut dulu, tapi kayaknya gue akan skip this part in the video. One eternity later, rambut gue mau gini aja, soalnya males catok-catokan. Ini note untuk kita semua lah ya, kalau memang pengen ngebantu dan bantuannya ditolak ya udah gitu. It doesn't necessarily mean bahwa mereka sombong, bahwa dia sombong. Mungkin memang ini aja, mungkin. He's not comfortable atau dia punya alasan lain juga gitu loh Mungkin rasanya akan gak enak kalau bantuan kita ditolak sama orang yang mau kita bantuin Tapi I'm sure they have their reasons gitu loh Dan karena kejadian itu, semenjak itu aku gak pernah ke gym sendirian lagi sampai sekarang terus karena ada corona juga kan nggak ngerti sih mungkin kesannya kayak agak agak lebay kali ya kalau trauma karena begituan tapi it's what I feel gitu aku merasa aku nggak nyaman jadi kok kayak something like that will kalau ada uh, chances untuk something like that terjadi lagi kayak aku nggak mau gitu loh dan aku nggak ngerti aku harus pakai bahasa apa lagi harus pakai gaya bicara apa lagi biar Biar dia paham kalau no is no gitu loh Kalau aku nolak ya udah, gak usah gitu loh Ya, yeah, semoga aku nanti one day bisa kembali lagi ke gym walaupun sendirian Gak perlu takut-takut lagi Dan ya, yeah, semoga semakin banyak orang yang menyadari Yang tersadarkan bahwa no means no That's it Ya, yeah, aku make makeupnya gini aja Get ready with me-nya gini aja. Aku cuma pengen ke supermarket belanja sama beli moisturizer because moisturizer gue udah habis, udah mau habis nih nanti tinggal gue gunting aja. Koreatin isinya biar nggak rugi, nggak mau rugi. And yeah, that's it buat videonya. Thank you so much for watching. Semoga kalian enjoy dengan ceritaku dan get ready with me yang agak kurang Rapih ini <laughs> Jangan lupa di subscribe Sama lain notificationnya Juga like sama share Ke seluruh sosial media kalian Ke teman-teman kalian, keluarga kalian juga I'll see you in my next video, bye-bye